Bismillahirrahmanirrahim Saudara Prasetyo Sudewo bin Bapak Syukirma. Saya menikahkan dan kawinkan denganmu seorang perempuan bernama Meli binti Bapak Misna dengan wali ayahnya yang telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkannya dengan mas kawin 445.500 rupiah dibayar tunai. nikahnya Meli binti Misna dengan mas kawin 445.500 rupiah dibayar tunai.